Enggak, bisa. Bagaimana Pak tolong itu? Bahasa tahu saya enggak punya nomor HPnya gitu. Itu posisi korban lagi apa yang nyangkut, apa gimana, Pak? Enggak nggak nyangkut, nggak masih nyangkut. Ngamang, gitu, masih itu kan dikait sama tambang itu sama hmm. itu hmm, Kait itu ke kait sama kolornya Itu korban mengenakan celana pendek. Iya celana pendek, pendek ya? jadi ya mau itu ngejar. Parah, hmm. kan kalau malam jika dekat lah gitu kan angin posisi kenceng dikulon kenceng. Hmm. kan jadi kawetan itu posisi perahu ngejar jadi nggak kuat lah jadi, posisinya gitu aja <tuk> jadi, jam 2 jam 2 itu saya ada di TKP PRT nya ada semua di TKP ada siapa aja pak? selain <tuk> LP, PRT selain. ya apa Babinsa, Pak, ada suara Babinsa? Babinsa ada? Enggak? Enggak. enggak ada. Enggak ada. Dari pihak jadi, pemerintah desa enggak ada yang ikut gabung pencarian enggak ada. Kecarian, kagak ada. Jadi udah kesana dia itu enggak nyampe keburu malam hmm. Babinsa cuman ke Palebel. Jadi enggak hmm. tahu posisinya oh. di mana di mananya gitu hmm. kan terus dia dikasih posisi patok besi jadi dia itu Salah masuk, kemari. berarti salah di TKP td. cuma PRW, PRT, sama masyarakat, ya, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, rw masyarakat, masyarakat, RW masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, gitu. masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, Dapat informasi, katanya, pengorban itu baru nikah tiga bulan. Katanya, bukan tiga bulan itu or bayinya baru lahir. Oh, lah lahir 3 Tidak kira tiga bulan, lah dua tahunan lah. Dua oh, tahunan, dua berjalan dua ya, memiliki satu anak jatuh 6, jatuh 6, 1 1 anak berumur tiga bulan, tiga bulan, tiga bulan, lah gitu jadi hari lahirnya puasaan lah hmm. lahirnya. Gitu sudah hampir barengan sama anak saya, cucu oh. saya gitu lahirannya hampir gimana itu pak? katanya peristiwanya gini pak uh, mau lihat itu ikan yeah. katanya baprahu perahu perahu itu ngikat perahu ke bambu yeah. katanya bambu itu enggak diikat ke jangkar itu hmm. Jadi mungkin terbalik enggak, gitu. Enggak terbalik. Jadi lepas perahu itu. Oh lepas ke bawah ya. arus. Bawah arus dia itu di e, jaring apung. Dia itu mau rupanya kira-kira lah mau dikejar. Yang ngejai enggak kuat. Gitu kononnya. Hmm. Sekitar jam dua Jam dua malam. Iya ketemunya jam satu. Yang ketemu perahu malam. Malam diantar perahunya, baru teman-temannya tahu. Itu pak yang menemukan jasad almarhum siapa pak? Yang anak itu ya orang-orang di sini oh, temannya. Yang... Iya teman-temannya sama semua dua tujuh apa rt mana dua sembilan gabungan ya gabungan itu dua ya dua lima enggak enggak cuma dua lima eh dua lima cuma dua sembilan gitu rt-nya ada saya ada rt-nya gitu malam pas jam 2, itu ketemu. Jadi Betul. tim Basarnas cuma pencarian dari jam berapa sampai jam berapa? Pencarian ya? itu Basarnas itu jam kemarin jam kita jam satu lah. Jam satu nyampe jam, jam limaan. sore kemarin itu ke Basarnas sore nah, paginya ngasih HP sih ke Pak Ade yeah. saya nggak tahu jadi nggak ngasih kabar. Yeah. Nah, jadi Basarnas itu udah dengar tuh Pak Binsa. Nabel, Kak ke dikasih. Coba tolong ke Basarnas, kasih tahu. Lah, ketemu. Oh, jadi sebelum kejadian ini, e, tim Basarnas nggak nggak dikasih informasi. Enggak, enggak. Oh. Basarnas itu Ngasih HP, nggak dikasih, nggak dibawa sama ngasihnya lagi di, di rumah. HP-nya ya. ketinggalan sampai, sama istrinya oh. gitu. Jadi nggak bisa informasi, kangen ya. nomor HP-nya gitu. Kan ya. saya dibilang ke... Gak... Pak Bicara, Pak Bima, Pak tolong itu Mbak kasih tahu saya nggak punya nomor HP-nya gitu. Itu posisi korban lagi apa ya? Nyangkut apa gimana, Pak? Nggak nyangkut, nggak nyangkut. Masih ngambang, ngambang, Itu kan dikait sama tambang itu sama hmm. itu sup, e, dikait itu kait sama kolornya gitu. Itu korban mengenai peristiwa sebenarnya, namanya merenana ukur ngoping di lah anak kira-kira jam berapa pak ketemunya kok supaya korban itu ketemu tim ama tim basarnas gitu ketemu mayatnya gitu oh, bukan sama basarnas ketemu diangkat diangkatnya yeah, yeah. Oh, bukan sama sama basarnas Bukan sama Basarnas? Bukan? Ya, bukan sama tim pencarian? Bukan? Bukan jadi, sama Pihak keluarga, sama Warga? Warga RT25 sama RT29 Oh jadi tim Basarnas tidak menemukan siapa korban mayatnya? Enggak? enggak? Enggak Cuman tim Basarnas cuman pencarian aja gitu Itu selama ya. pencarian berapa hari itu Pak? satu hari satu hari waktu hari pas hari sabtu sampai dengan sampai seputing nggak ke pangeran siang Basarnas Oke. datang sama Basarnas Basarnas sorenya pulang baru keluarga pencarian makan malam pak hmm. gitu. jadi pencarian ketemunya bukannya sama tim Basarnas bukan sama warga ya, gitu Iya, sama saudara saudara keluarga almarhum. Hmm. Ya, basarnas tim basarnas eh, tidak menemukan mayat, nihil gitu. cuman warga setempat aja yang menemukan mayatnya gitu. Ya. Hmm. gini aja pak, lah, kalau mau detik amat tuh sama pak rw-nya, tanyaannya sama pak rw. Kalau pak rw-nya di mana? Ya, di rw Pian, di sana. Oh iya, iya itu dari dari dari pas kejadian sama saya ke sana iya yeah. ikutan oh, Pak, RW iya oh. yeah. makasih Pak ya Gracias.